Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Indonesia Kamera Bersama saya Aisyah di sini saya akan membahas tentang Rekomendasi kamera 2 jutaan Jadi buat kalian yang mau cari kamera 2 jutaan Bisa banget kalian pilih Salah satu kamera ini Yang kalian butuhkan Dan um, kamera ini Kamera para pemula ya Jadi kalau harga 2 jutaan itu masih Speknya itu masih di Apa ya Masih jauh dari kamera-kamera yang terkini tapi nggak kalah bagus juga, tergantung dengan pemakaian kalian. Oke, langsung aja kita bahas.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 Oke, yang pertama kamera 2 jutaan ini kamera yang second ya. Kita bahas yang second. Dan untuk harga barunya itu masih di atas 2 juta, tapi kalau yang second tapi bagus itu masih sekitar 2 jutaan. Jadi di sini yang pertama ada kamera Canon 550D, harganya cuman 2 juta. Dan di sini udah dilengkapi dengan mic HDMI out, kemudian audio video digital atau bisa dipakai untuk USB kamera Jadi bisa langsung pindah file ke laptop atau ke komputer Kemudian 550D ini dia udah dilengkapi dengan flash, flash kameranya Dan udah ada lensa kitnya Lensa kitnya juga sudah dilengkapi dengan stabilizer dan bisa autofocus atau manual focus Kamera 550D ini dia udah bagus untuk foto dan untuk video juga Jadi buat kalian para pemula ini masih rekomen dan gak, ya, gak susah juga cara pakainya Udah ada tulisan-tulisannya, udah ada teksnya. Kemudian udah ada mode-modenya juga bisa kalian pakai auto kalau kalian masih belum bisa pakai manual bisa dipakai untuk fotografi landscape, fotografi portrait atau fotografi yang dipakai untuk malam ya Kemudian kalau 550D ini dia um, layarnya LCD-nya itu belum bisa dipakai untuk 180 derajat Kenapa? Karena LCD-nya dia masih gabung sama body kameranya jadi belum bisa kalian pakai untuk selfie Kalau kalian mau cari yang bisa dipakai untuk selfie Kalian bisa pakai, kalian bisa pilih kamera 600D Dia udah udah bisa di flip layarnya Tapi untuk 550D ini Kameranya para pemula Tapi dia nggak jauh beda sama kamera 600D atau 700D Cuman ada kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri bisa tentuin kalau kalian para fotografer pemula kalian bisa pakai 550d dan kalau dipakai sama lensa fix dipaduin sama lensa fix dia udah oke banget bekasnya dapat kemudian jernih ketajamannya juga dapat yang kedua di sini ada kamera 1100d kameranya para pemula ya harganya nggak terlalu mahal tapi hasilnya juga bagus di sini untuk setelannya tampilannya hampir sama kayak 550 untuk layarnya dia masih belum bisa di flip. Dia ini masih gabung sama body kameranya. Kemudian di sini udah ada untuk menu kemudian untuk display di sini udah bisa untuk foto dan video juga. Udah dilengkapi dengan flash dan juga bisa dipakai untuk eksternal atau kalian pakai untuk Trigger atau transmitternya Trigger ya dan 1100D ini harganya sekitar 2 juta di sini lens itu sudah dilengkapi dengan stabilizer juga dan dilengkapi untuk tombol switch autofocus dan manual focus Jadi kalian bisa pakai auto dan manual di sini ada mode-modenya juga sama K550 modenya sama. Ada untuk video, ada untuk foto, ada untuk yang auto juga dan fotografi landscape, fotografi portrait seperti itu ya. Dan kalian bisa beli ini dengan seharga 2 juta aja. Dan ini kalau dipaduin dengan lensa fix dia hasilnya juga oke okay banget untuk kalian para fotografer pemula. Kemudian yang ketiga di sini yang terakhir ada kamera 1200D. Yang 1100 tadi dia sudah dilengkapi untuk HDMI out auto kemudian audio video out juga dan bisa untuk bisa mungkin USB kamera, bisa salin foto dari kamera langsung ke laptop atau ke komputer. Yang 1200D ini dia hampir sama kayak 1100D. Dan untuk 1200 ini harganya juga 2 juta aja. Kemudian untuk mode-modenya di sini sudah ada di sini Modenya sama kayak yang lain untuk video, untuk foto, kemudian untuk mode auto Dan ada flashnya juga Dan untuk lensa kitnya ada yang dilengkapi dengan stabilizer atau ada yang enggak Kalau yang saya perlihatkan ini dia lensa kitnya belum pakai stabilizer Jadi dia cuma bisa autofocus dan manual fokus. Jadi ada lensa kit yang udah dilengkapi dengan stabilizer ada juga yang belum jadi Canon 1200D ini untuk dipakai foto dia juga oke okay. digabungin sama lensa fix atau lensa lainnya itu juga oke okay juga kameranya para fotografer pemula kemudian kalian bisa tentuin kalian mau pilih yang mana kalau mau pakai yang mana kalau yang lebih terbaru dari 1200 atau 1100 itu 550D kalau kalian mau pakai 700 deh juga bisa juga. Dia harganya juga masih sekitar 3 jutaan. Kamera para mula juga. Jadi kalian jadi kalian bisa tentuin mana yang mau kalian pilih untuk foto dan video. Kalau buat video yang bisa agak lama-lama juga ya karena kameranya juga bukan untuk video yang durasi lama. Durasinya cuman pendek, sekitar 30 detik atau 1 menit seperti itu ya karena kalau kalian mau pakai video untuk beberapa menit itu kalian bisa pakai kamera yang emang mengunggulkan untuk video contohnya seperti kamera Lumix G85 atau Sony A6000 itu untuk video dia juga bagus juga dia bagus banget udah ada stabilizernya kalau di Lumix kalau di Sony dia auto Lumix juga auto kemudian untuk dipakai untuk cinematic wedding dia juga oke okay juga dan lu mix bisa dipakai untuk live streaming juga. Jadi kalian bisa sambungin uh, via HDMI ya. Oke, okay, sekian video kali ini semoga bisa membantu kalian sebagai fotografer pemula yang lagi cari-cari kamera. Kalian bisa pakai kamera Canon di 50 atau 600D. Itu kameranya para pemula. Dan untuk harga bekasnya sama harga barunya itu beda. Kalau harga second itu sekitar 2 jutaan, tapi kalau harga barunya itu ya masih lebih mahal. Tapi second, kualitasnya juga nggak jauh beda sama yang baru. Kalau kalian budgetnya lagi minim, kalian bisa pilih second aja, tapi yang kualitasnya masih bagus juga. Oke, sekian dari video kali ini. Semoga bisa membantu. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan, kalian bisa tambahin di kolom komentar dan ajukan pertanyaan juga di kolom komentar. Saya Aisyah, pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sahabat fotografi, videografi, dan syakamera, Salam saudara.